untuk sayurannya direbus terlebih dahulu Assalamualaikum semua, kali ini saya akan membuat tahu bumbu untuk bahannya ada tahu, kacang tanah, camba dan kerupuk yuk lihat video berikut untuk bumbu ada bawang putih, gula jawa, terasi, kencur, daun bawang, telur, sedikit asam jawa, dan bawang merah goreng Bahan untuk di blender ada kacang tanah Bawang putih 2 siung Kencur Terasi 2 buah cabai atau sesuai selera Dan gula jawa Tambahkan sedikit asam jawa, tambahkan air satu gelas. Setelah bumbu selesai di blender, kita racik ke dalam piring. Udah jadi, guys! Semoga suka dengan resep kami. Untuk sayurannya, direbus terlebih dahulu Assalamualaikum semua Kali ini saya akan membuat ketoprak Untuk bahannya ada tahu Kacang, cambah Dan kerupuk Yuk lihat video berikut Tambahan untuk ketoprak ada mihun kobis, dan timun Bahan untuk diblender blender ada Kacang tanah Bawang putih 2 siung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 Setelah bumbu selesai di blender, itu. kita racik ke dalam piring. Udah jadi, Guys. Semoga suka dengan resep kami. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog selanjutnya ya.